pas suruh kamu gak makan kan di lemari banyak tomat tuh Wih. tapi aku gak suka sayur uprit tomat kan buah bukan sayur uprit uprit uprit dimana-mana tomat itu sayur kan dijualnya di tukang sayur gak pernah tuh ada tomat dijual di Jelas-jelas namanya buah tomat Bentuknya juga kayak buah Kalau panen disebutnya berbuah Susah banget sih dikasih tahu, Dibilang sayur ya sayur Kenapa kalian ini malah bertengkar? Hah? Kalian kan kakak beradik, gak baik kalau berkelahi. Ini atau si Uprit susah banget dikasih tahu. Enggak atau ini si Uprit Sok tahu banget. Hah? Coba kalian ceritain pelan pelan. Kenapa kalian ini bisa berantem? Ini, Toh. Kata si Prit, tomat itu sayur. Udah jelas? Tomat itu buah. Iya kan, Toh? Tuh, kan sotoy. udah tahu tomat itu sayur. Bener kan, Toh? Oh, Ternyata itu masalahnya. Nih, atok kasih tahu ya. Tomat itu Tomat itu? Tomat itu bukan sayur, bukan juga buah. Tomat itu bumbu. Wah, macam nih orang? Bruh. Kita gebukin aja yuk, Ipin. Ayo, Ipin. Aduh, aku. Ya ampun Uprit Uprit Apa yang kalian berdua perbuat kepada Atto Dalang huh? Gini Opa Masa kata Atto Tomat itu bumbu Kan tomat itu buah ya Aduh aduh Kan udah aku bilang Tomat itu sa. Bener, Karpa? Dimana-mana? Tomat itu bumbu. Buat pelengkap masakan. Bocil, jangan pada so tahu deh. Iya kan, Opa? Astaga! Ternyata masalah itu doang. opah kasih tahu ya. Tomat itu. Tomat, tomat itu. itu. Tomat itu. Saus. Blaskin lah nah, kok gue lagi? Hah? Soalnya mau kata gue nah.